Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Kamera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 ini adalah mix Zoom H1 Mixzoom H1 ini Menggunakan Baterai ukuran A2 Jumlah 1 buah Di belakang Dan menggunakan memori micro SD Di sini ya Cara masukkannya ditekan Lagi kan ini keluar Cara masukkannya kini di tekan juga dipaskan masukkan tekan. Nah, sudah masuk. Top lagi. Cara menyalakannya itu tinggal geser tombol ini. Nah, tombol ini tinggal geser ke bawah, tahan beberapa detik sampai dia nyala. Kita tunggu. Nah, berarti ini sudah nyala. Nah, setidaknya seperti ini. Lain. Kalau kalian mau merekam tinggal dipencet ini, pencet satu kali. Nah, dia sudah mulai merekam. Dia sudah mer mulai merekam. Kalau mau menghentikan Nah, kalau Oh ya lupa. Ini sambil ada tanda merah ini, itu tandanya merekam ya dia. Oke, untuk menghentikannya kalian tinggal pencet lagi ini nanti tanda merahnya lampu merahnya ini juga akan mati nah ini masih proses loading jika kalian ingin mendengarkan hasil rekamannya tinggal kalian pencet play ini nah di play ini nah sudah mulai ini hasilnya Nah ini untuk memindah-mindah Memindah-mindahkan Rekaman Ini selanjutnya ini sebelumnya nah, Untuk menghapusnya kalian tinggal Tekan tombol ini Nah delete Tinggal ditekan ini Tombol merah Ya dia proses delete Nah delete done Berarti sudah selesai Oke ini adalah input level input levelnya di mix zoomnya kalian mau berapa kalian bisa atur sendiri ini untuk menambah ini untuk menambah <coughs> sorry ini untuk menambah dan ini untuk mengurangi level. nah sebelah kiri sebelah kirinya ini eh, ada nah sebelah kirinya ini ada volume ini untuk menaikkan volumenya nah ini polnya 100 ya nah ini untuk mengurangi volume nah untuk di belakang di belakang ini ada lokat, lokat ini berfungsi untuk mengurangi mengurangi bising ya mengurangi bising jika rekaman kalau di off kan ini low akan off memang kalau di on kan ini nanti suaranya akan lebih cernih nah, yang kedua auto level nah ini auto levelnya kalau auto level dinyalakan input levelnya akan jadi otomatis nanti suaranya langsung diatur di recordernya nah kalau yang bawah sendiri ini adalah format format suaranya format recordingnya ini yang ini MP3, ini WAV. Nah, untuk yang ini yaitu untuk colokan untuk mic. Colokan untuk mic. Di sini colokan untuk headset atau output. Ini inputnya. Oke, di sini ada USB. Nanti atas ini ada mikrofonnya, kanan kiri ya. Dan di bawahnya, itu ada speakernya. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe channel Indonesia Kamera. Oke, salam fotografi, videografi, Indonesia, dan salam saudara.